Nah, saya Dapat deh si bapak. Nah, ini ikan boboso pak. Ikan apa pak? Boboso. Boboso. Ya. Eh sih apa dek? Dapat nggak dek? Oh, <laughs> banyak. Oh, ini khas, khas ini pak Oh Impun oh. Oh, okay. oh. Kayak teri pak ya Oh ini kayak teri ya Perjalanan kami kali ini Kembali pada tempat yang sangat kami rindukan Cimaja Sukabumi yang menghasilkan server pro seperti manggege dan pesona ikan air laut dan kebetulan juga pada saat kami tiba bertepatan dengan warga Cimaja Sukabumi yang sedang ramai-ramai menjaring ikan impun apa sih ikan impun itu? Ikan manga ini merupakan jenis ikan tawar yang hidup di sungai. Kemudian telurnya terbawa oleh arus sungai ke laut. Dan ketika di laut, telur mangan mengetas dan disebutlah ikan impun. Kayak anak ya, Pak? Oh, iya. Oh. Ini buat dimasak atau dijual, Masak, Pak? Masak, dimasak. Oh, dimasak. jual atau beli. Lucu lagi musimnya ya, Pak? Iya musim bulan sekali, Pak. Lu oh, sebulan sekali? Iya, <tuk> iya, iya. Gue ngejot ke pengen balik ke ya. oh, kunci motor sini. <tuk> iya, <Ayo>, semangat Pak! <tuk> dia pedi dijual oh dijual ah, oh. satu gelasnya sepuluh ribu oh sepuluh ribu ya. oh lumayan ya. ya oh di keliling ini ke kampung-kampung oh, biasanya dibuat apa bu ikan kayak gini oh, dimakan, dimakan, makan makan dipakai itu ditumis oh ditumis ya bawang merah bawang putih kunyit oh, garam kira. ya bawang daun, hmm. ya. daun ya ini bawang daun ngambil dari jam berapa ini bu tadi? ini berapa ya? udah asar oh udah asar teman gak ikan kayak gini? Oh, belum pernah makan sih <laughs> tidak loh rasanya oh. sama <laughs> teri medan teri oh aku kira ini kayak tidak, teri itu, itu, itu. bu <laughs> lagi di pepes oh Bisa meneku alih, Boi! Biasanya oh. kan kalau sebuah sekali jarang kayak gini ikan-gini. Oh! <laughs> hmm. Ikannya selalu sama, Bu? Iya, sama. Cuma tidak adaan. Oh. Kira -kira, oh. Ini lagi banyak ya? Iya. Hanya harus teriak-teriak. Semangat, gak banyak lagi. <laughs> iya. Kang, namanya? Impun Impun ah. ini cara storm ada kan? iya, kan sampai makan diolah jadi apa Kang ini? sama makan oh kau, kau bilang oh. udah nggak ada Loh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Lumayan sih oh, uh. oh, uh. oh, uh. oh, uh. oh, uh. oh, uh. oh, uh. oh, oh, oh, kan? Bisa Bisa oh, berarti oh, oh, oh, saya apa susah juga, iya, iya, ini iya, setahun sekali atau hanya bulan iya, sebulan sekali? oh sebulan sekali. jadi iya, tanggal iya, iya, iya, iya, bulan iya, iya, iya, iya, iya, iya, kemarin? Oh. Kemarin mulai.